Ayo kita main guys, kita main guys, kita main guys langsung guys kita main. Muka gue gelap banget kayaknya di kamera dah. Kayaknya kita butuh lampu baru nih. Ini nama game nya gue nggak tahu apaan. Tadi gue nyari-nyari searching aja asal. Tapi kayaknya seru. Ya udah gue mainin. Jangan lupa tap tap layar guys, tap tap layar guys, tap tap layar. Kita di sini tugasnya cari objek. Cari dua zombie anjay zombie. First blood, headshot. Kita di sini objek eh cari dua objek guys. Objeknya weh weh diserang cok Anjir, dari mana dia? Kita sendiri pun enggak tahu objeknya kayak gimana ya. Jadi kita harus cari nih objek apa yang ada emang. Wah, anjir banyak lagi zombienya, Cok. Mega kill, mega kill, Bro. Woi, woi, woi, kaget gua nggak ada objek apa ya? Cari objek apa, cok? Kabur, kita suruh ngumpulin dua objek, guys. Nggak tahu objeknya kayak gimana sih ya? Dia di mana-mana ada nih. Kita harus segera mencari objek. Objek dimana ada objek Nah Ini kali ya Oh iya yeah, benar Ini objeknya Weh weh weh weh weh Weh weh Kaget gua Kita dapat satu Kita cari lagi yang lain Ini bisa beli senjata juga guys Kita guys Duit kita baru 5.400 Nanti kalau udah banyak kita beli senjata guys Cara dapetinnya uangnya gimana kita membunuh para zombie-zombie bajigur ini? Waduh kan benar kan? Nggak abis-abis lo zombie-nya di mana lagi cuk ada objek-objek itu? Nggak ada? Oh di sana ya. Hmm. oh kita harus ke sana berarti. Oke okay lah kalau begitu Kita sana, guys Halo bang, halo halo bro Halo bro, jangan lupa tap-tap Follow akun aku, naku, boleh banget bro Selamat bergabung, yang baru bergabung Halo halo bro nggak ada bro di mana ini ya satu lagi objeknya, menang dong menang, continue next to next map. ini kita bisa naik mobil oh bisa cco naik mobil co anja seru juga nih kita sekarang cari masih cari dua objek guys bentar bentar lagunya ganggu ternyata bro kita ganti dulu deh lagunya matiin deh kita nggak usah pakai lagu ya Anjay, pakai mobil bro ribet juga tapi ya harus ngarahin oh ini bisa nembak ya ah ah ah, ah. aduh mobilnya bisa nembak ternyata bro baru tahu gua anjir susah juga loh ya ya ya ya ya ini gimana deh ya mobilnya terbalik cok. anjir nih kita nyari objeknya di mana ya ini sulit nih cuk nah nggelam gak bisa naik nih gimana naiknya ii -di, di di tetep zombie bisa berenang ternyata ya bertau gua halo bang kamu ada tutor cara lihat live enggak bang ada dong nanti aku bikin ya videonya ya tutorial cara live langsung aja kita praktek ini di mana cok dia cok langsung aja praktek anjay Nah, dapat ketemukan objeknya di sana. Ternyata, bung. dapat satu hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. mega kill. Gak tuh, dimana lagi, bro? Objeknya, bro nggak ada lagi sih. Matsurua Anjir zombie-zombie ini udah mulai berkeliaran banyak sekali, Bro. Zombie-zombie warna ungu. Uh, apakah dia zombie-zombie janda pirang? Di mana, Cuk? Satu lagi nih objeknya. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Meninggalkan kamu. Di mana ya objeknya? Kita cari objek, bro. Objek mana lagi ya? Anjay, zombie Nazi, bro. Ini baju Nazi kan? Bawahannya Hitler atau zombie Hitler? Mana, bro? Mana, bro? Mana, bro? Anjir, nggak ada, Cok. Objeknya satu lagi di mana carinya ya? Sulit nih. Di sini aja nggak ada. Di mana lagi ya? Di mana lagi, Bro? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang pernah mainin game ini nggak nih? Sumpah nggak ada lagi, Cok. Di mana objeknya? Ya? Kita beli senjata dulu lah ya. Kita beli yang mana ya? Mian 2000 ini. Coba kita coba shotgun. Cok, cok, eh salah lagi gue salah mencocok. Ih, ih, ih, masa mati? Weh. Ini kan udah anjay. Iya udah turun eh. ih kok gak mau dia turun Gimana caranya nih? Woi, ore oh, sumjo anjay! Meninggalkan Hmm, hmm, nih, nih, nih, Anjir, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Anjir, gue beli ginian malah jadinya kan. Salah beli, Cok. Oh, ini yang tadi beli juga nih. Anjir, gak kena masa. Hah? Anjir, kena sekali doang. Ini senjata apa, Cok? Harus dari deket, gak bisa dari jauh ya. Sumpah, di mana ya satu lagi ya objeknya, bentar bentar bentar nah, kan lupa gua fullin game apa bang, ini namanya game membunuh-membunuh zombie-zombie tidak jelas guys wajah, snake mobil bro, kita bro kok oh, geter-geter gini naik mobil grafiknya aneh bener apakah zombienya bisa kita tabrak? mari kita coba mundur bro, mundur bro tabrak, tabrak lo oh, bisa ternyata ditabrak bisa bro ditabrak bro zombie nya bro